Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Cikipe hebat luar biasa yang ganteng, yang cantik ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan praktek coaching dimana pada kesempatan hari ini sebagai coachnya, khususnya sebagai coachnya coach coach Pak Mulyadi yang ganteng ya. Baiklah sebelum kita mulai, Pak Mulyadi. Saya akan mengajak bapak ibu guru ini mendiskusikan rubrik ini ya penilaian dalam proses coaching ini ya. Jadi yang diantaranya di, di sini yang pertama tentang praktek coaching itu menggunakan alur tirta. Dimana alur tirta itu yang tina apa Pak Mulyadi? Tujuan umum. Ya betul tujuan umum ini atau seperti ini Pak Mulyadi tahap awal dimana? Kedua pihak ini ya coach dan dua menyepakati tujuan dulu ya. Pembicaraan yang akan berlangsung ya dua puluh ya dua apa tadi? dua puluh dua, identifikasi Coach ini akan melakukan uh, penggalian nanti puluh dua, dua puluh dua, itu situasi yang sedang dibicarakan, apa yang dibicarakan Pak nanti itu, dan akan menghubungkan nanti Pak Mulyadi dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi nanti. Pak Mulyadi, yang R-nya apa rencana aksi? Iya, rencana aksi ini akan mengembangkan ide di situ. Ide atau e, alternatifnya, Pak Mulyadi, solusi untuk rencana yang akan dibuat nantinya. Yang tanya apa tanggung Penanggung jawab? Iya, ya, tanggung jawab itu akan membuat komitmen di antara pak mulyadi dengan usis ke atas hasil yang dicapai oleh untuk langkah selanjutnya nanti pak mulyadi ya. ya nah di sini juga ada tiga apa itu kompetensi inti nanti ya yang penting dipahami diterapkan nanti pak mulyadi dan dilatih secara terus menerus ya saat melakukan apa percakapan coaching kepada teman teman sejawat mulyadi di sekolah kompetensi intinya di sini coaching ini yang pertama apa? Kehadiran penuh pe pe pe Mendengarkan aktif Mengajukan pertanyaan Yang berbobot Be ber Be Baiklah, Bapak Ibu, ibu. bisa kita mulai? Bisa Oke, okay. Baiklah, saya serahkan kepada Pak Mulyadi Selaku coach Dan uh, Bu Siska selaku coach-nya Silakan Oke, okay, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat, Selamat siang, Bu Siska. Ya, gimana nih, kok kemarin WA saya berkali-kali, saya disuruh datang ke kantin. Ininya katanya ada beberapa hal yang ingin dibisikusikan kepada saya. Barangkali saya nanti kita diskusikan ada penjelasan daripada solusinya. Apa itu, Bu? Baik, ini pak mur, saya nih, Pak Saya ini, Saya berdiskusi ini hmm. terkait permasalahan siswa saya di kelas. Oke. di kelas ya? ya. ini ibu ini ngajar di sekolah apa ini? SMA atau SMK? saya ngajar di sekolah dasar pak. Oh sekolah dasar. terus eh, apa namanya hmm, siswa yang bermasalah ini kelas berapa ini? kelas 5 kelas lima saya kebetulan mengajar kelas Kelas lima ya? Iya. Mungkin saya kelas lima ya Buh, punya masalah. Ya, barangkali bisa menjelaskan terlebih dahulu masalahnya itu seperti apa menurut itu kok yang masalah. Begini Pak Mel, e, di kelas jadi saya itu punya siswa sebelas orang. Ya. Nah, delapan laki-laki dan tiga perempuan. Okay. Oke karena dominan laki-laki karena yeah. anak dominan, laki -laki, banyak anak laki-laki yang orang tuanya jadi. Tadi sudah menceritakan Menularkan ini, kebiasaan ini, ini ke temannya Jadi, hmm. eh, ya. anak ini Tadinya yang eh, tidak semangat belajar Dilihat sama temennya, jadi hmm. kan, kan? Hmm. Temennya jadi ikutan, tidak hmm. semangat belajar Kadang temennya ikutan, tidak mau hmm. menjabat tugas Terus dia Oke, jika nanti ya Jika nanti ibu Siska sudah melakukan treatment perlakuan-perlakuan kepada siswa ini, kemudian siswa ini akan menjadi semangat belajar ya. Nah, semangat belajar seperti apa yang diminta nanti? Nah, yang guru pasti Menginginkan ya. anaknya semangat belajar ya. ya. Pasti semangat belajarnya itu e, adalah ketika dia menerima pelajaran dari saya, dia ya. e, aktif, itu hmm. Dia ingin bertanya dia mau berdiskusi, hmm. jadi saya tahu nih apakah kurangnya dia bisa tidak dia menerima materi yang saya berikan. Mari. Oh, oh ya, terus misalnya ini, ini kalau anak ini dalam mendalikan pelajaran itu Oke Jadi siswanya ini nanti Diharapkan namanya Ibu Siswa Supaya semangat belajar ya. Tapi bu, kira-kira Agar siswa ini Jadi semangat belajar Artinya apa kira-kira ini Artinya apa kan kira-kira siswa ini Baik Pak Yang pertama saya akan lakukan adalah uh, Membuat nyaman dulu di, di, Membuat nyaman Situasi di dalam kelas itu oh ya. saya ya. e, nyaman itu saya menanyakan kabarnya dia ya. terus saya akan mencari tahu apakah e, dia senang atau tidak hari ya. ini begitu Pak Mualik ya. nah, kemudian Bu untuk melakukan rencana tadi untuk membuat e, siswa ini nyaman di sekolah gitu kan akrab dengan guru dia mau belajar lagi ini sepertinya tidak bisa dilakukan sendiri, Bu. Ini. Cepat menguasai pelajaran, dan cepat dia mengerti ya, mengerti pelajaran hari itu. Jadi, saya, temannya ini bisa saya gunakan sebagai tutor sebaya. Oke ya, Bu Siska, ya. untuk melakukan rencananya tadi itu kekuatan apa yang sudah dimiliki dari Ibu Siska, kemudian mendukung di sekolah, begitu juga dengan dukungan dari teman-teman. Dalam melakukan rencana tadi untuk membuat siswanya itu haji belajar. Dari observasi itu ada ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ya, ya. ada refleksi dari strategi-strategi uh, yang tadi yang akan kita lakukan itu jadi mungkin untuk satu pekan ini saya pendekatan ya, ya uh, ke anaknya supaya dia lebih nyaman ke saya uh. lebih nyaman di kelas dan lebih nyaman di ya, teman-temannya mungkin untuk yang satu pekan lagi mungkin saya akan mencari tahu nih. Ya. Apa sih? Bagaimana sih latar belakangnya di rumah? Bagaimana lingkungan dia di rumahnya ya. e, begitu Pak Mul. Oke. Jadi nanti kan tujuannya supaya siswa ini jadi ya, belajar. Nah, kalau nanti belajar, atau belajar dengan dia tadi di rentang nilai Nah, targetnya ini siswa ini kalau 1 sampai 100 Bulu, berapa nilainya kira-kira target -kira? daripada siswa ini setelah dibina Hai. oleh ibu hmm, Kalau dipakai kanan nilai ya, hmm. eh, posisi saya kira-kira sekarang ada di kurang lebih di posisi 4 atau 5 ya. Ya, Jadi saya kepengen tang nilai ini berubah Pak di angka delapan oh itu okay. ya yeah. angka delapan ya yeah. oke okay. berarti lumayan peningkatannya ibu dari empat menjadi delapan jadi meningkatkan seratus persen dari empat menjadi delapan berarti usaha yang dilakukan lebih giat intinya ya, ini yeah. oke okay. karena usaha yang dilakukan lebih giat dan agak berat maka kira-kira kapan dimulai ibu ini uh, insyaallah saya akan ini eh, karena ini sifatnya kerjaan ya Pak Mohd, jadi saya akan secepatnya mungkin besok pagi bisa saya hmm. mulai langsung pendekatan saya ini ini Pak Murni, gitu. Oke, berarti nanti kalau sudah mulai akan dilakukan sekitar berapa lama nih? Dua pekan Pak Murni. Dua pekan, berarti pekan ketiga ini kita bisa ketemu lagi nanti ini. Ya, kita akan diskusi lagi. Pemajuan apa yang sudah didapat oleh siswa tersebut Usaha-usaha saja yang saya dilakukan, Dan bagaimana uh, dukungan kekuatan yang ada di sekolah siap. Itu ya? ya Oke, okay. jadi terima kasih atas informasinya uh, Tiga minggu ke depan nanti kita ketemu lagi hmm. Kemudian okay. kemajuan daripada anak tersebut Terima kasih siap. ya, ya? Oke. Okay. Saya, saya terima kasih banyak, Pak Bu Oke okay. Terima kasih sudah selesai. Yes, Bagaimana coachingnya? Yes. Selesai ya, semuanya? Bagaimana tadi Bu Siska sama Pak Mulyadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah saya melakukan coaching dengan Pak Mulyadi ini, saya merasa lebih terbuka, saya lebih tercerahkan Sudah menggunakan alur cerita ya? Lalu e, kondisi ya, kondisi apa yang menjadi indikator ketercapaiannya Ini pengembangan yang diinginkan itu ya. Tadi kita sudah melakukan coaching dengan Bu Siska untuk melihat. catatan saya ya bapak ibu tadi sudah yang memang menggunakan alur tirta bapak ibu sudah melakukan dengan baik pak mulyadi dengan busiska sudah mendengarkan ya dengan baik sabar dan ingin tahu ini pak mulyadi luar biasa ini quotesnya ini menggali ya luar biasa hasilnya juga sudah solusinya sudah didapat sama busiska ya itu banyak sekali tentang per apa tuh, menurut anda dari nya semoga apa yang kita apa itu bicarakan hari ini. dan kompetensi yang pertama yaitu nah, Kehadiran penuh iya. Jadi uh, untuk coaching-coaching berikutnya hmm. Saya ingin uh, mempraktikkan kehadiran penuh Untuknya hmm. jiwa dan raga dalam proses kucing. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif yeah. Sehingga uh, apa yang disampaikan oleh kunci itu Sesuai dengan pengalaman Walaupun sama dengan pengalaman saya saya tidak akan mengintervensi kejadian yang diciptakan itu, dan yang kedua yaitu kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Poci sambil menyetujui. Ya, caranya mengangguk-angguk atau dengan menyampaikan bukti. Jadi, itu akan saya lanjut terus eh, Kompetensi tiga kompetensi dalam proses kucing itu, sehingga ketika kita... Sudah menguasai kompetensi ini Mudah melakukannya nanti Di sekolah untuk mengkucing Teman sejawat si Sudah akan dijadikan sebagai aksi nyata Dalam guru pengalaman Lebih biasa, ada lagi Pak Bu? Ya, ada lagi satu ya. Bahwa eh, Dalam proses kucing Kita tadi itu Seperti bu Pak sampaikan bahwa eh, Alur kita sudah tersampaikan Ya, betul sudah, dilakukan dengan baik ya. nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan terhadap indikator kecercapaian target dari rencana yang dilakukan kemudian eh, tadi dalam pelaksanaan percakapan itu tidak dilakukan adjustment ya, atau ya, penelanian ya. sendiri ya. jadi itu memang harus dihindari dalam percakapan Alhamdulillah kita sama-sama membaca alhamdulillah atas apa yang kita jalankan ini Semoga kita sama-sama uh, kita apa itu uh, bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini ya Bu Siska ya Bang okay. Baiklah uh, sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.